Oh iya buat teman-teman kalau ada yang mau ikutan jamming bisa langsung aja ke depan ya Jangan malu-malu karena saya udah malu-malu duluan. Dan jangan lupa lagi buat bantu subscribe akun channel youtube kita ya Di Musisi Jogja Project Dan bantu juga follow instagramnya Oke lagu selanjutnya karena susayang langsung aja. Biasa saja cinta satu sabinta jangka lalu Mengegang rasa. Karena kalau Saya sulilah takkan berpindah Karena susah ya. Jangan kau berulah kita takkan mendua Cukup jaga hati Biar tambah cinta Karena kalau Jadi coba pikir kembali Janji mungkin saya karim Karena alasan tak kabar dikasih Kau selalu curiga Berulah kini kau tak berbeda Ikat sekuat atas nama cinta Satra suka paksa itu masalahnya Biar sesat cinta, satu sapinta. Chandra lalu mengekang rasa, karena kalau Saya hilang, setakat berpindah karena susah. Jangan kau barulah ku akan mendua. Cukup jaga hati, biar tambah cinta, karena kalau... to say, yeah. sa cinta, satu sepintar Jangan terlalu mengegang rasa Karena kalau sesungguhnya lah Setakan berpindah karena sesuai ya. Jangan kau berulah, kita mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta cinta Satu sabinta, central lalu mengekang rasa. Karena kalau sasubilar, akan berpindah karena susahnya Jangan kau berulah, takkan mendua. Cukup jaga hati biar tambah.